halo halo guys selamat pagi selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada welcome to my channel kali ini saya akan update kembali hunting avamad Min 3 ya sekarang tanggal 26 berarti hamil 2 nah, tanggal 28 promonya ini yang saya dapatkan kali ini lumayan cukup banyak dan sini suasananya sedang hujan ya saya akan uh, mereview hasil hunting saya uh, ini kebetulan kemarin saya mendapatkan lagi bukati Veron ini saya lupa di avamart mana ya, ini jauh banget saya keliling-keliling, muter-muter dan akhirnya ada satu yang tersembunyi, memang saya tidak memvideokan gitu ya karena memang uh, tidak kepikiran untuk uh, hunting seperti itu, saya videokan, nah ini saya akan review aja hasilnya nah di sini saya mendapatkan bukati Veron Veron ini waktu itu tersembunyi gitu ya di belakang tumpukan-tumpukan kan, nah ini saya dapatkan satu memang sih jarang sekali ini sudah rela rangka ya rangka sekali ini untuk buka ini memang di online pun harganya masih ya lumayan tinggi gitu ya harganya oke ini saya dapatkan yang pertama terus yang kedua akhirnya saya memutuskan untuk mengambil fast and furious fast five Corvette Transport. kemarin saya sudah dapatkan yang Dodge Challenger ya drive car yang pertama cuman yang lainnya saya tidak dapat ada S charger Nissan Skyline Fly mode itu saya nggak dapat ya aduh di sini Hunter-Hunter nya keren-keren deh kemarin minggu kemarin masih ada terus balik lagi sudah nggak ada gitu ya terus berikutnya nah akhirnya saya mengambil satu lagi yaitu Dodge Challenger SRT Demon ini dari Hot Wheels seperempat mile finals ya. Nah, di sini saya sudah ada, berarti saya sudah ada tiga di Dodge Challenger, terus Porsche 918 Spider kemarin ya, sama Bugatti. berarti yang kurang Lamborghini sama McLaren Senna ya udah gak apa-apalah. semoga nanti saya hunting berikutnya saya dapat di sisa dua hari ini sebelum tanggal 28 oke okay, ini puruan saya yang ketiga dan saya keempat nah ini saya beli lagi satu lagi nih custom 56 Ford truck meskipun kemarin saya sudah dapat saya tapi senang sekali ini karena ini termasuk fokusan saya kemarin sih sebenarnya uh, saya mau melengkapi gitu ya ternyata saya balik lagi ke sini ke Ava Mark ini ternyata sudah habis dan disisai ini yaitu fokusan saya ya udah saya ambil Fokusannya jadi ada dua, seperti itu mungkin nanti kalau ada ada lain kesempatan saya akan lulus uh, custom 56 Ford truck ini Nah ya, ini ya ini blue nah, terus yang terakhir ada yang kelima ya Yang kelima ini saya juga dapat Corvette Z06 dari factory 500 nah, Cuma memang tadi saya dapatkan uh, posisinya nih sudah pecah tapi ya nggak apa-apa nanti bisa saya akalin, saya saya plester gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini tahun 2000 ini made in Thailand ternyata. Ini. Nah ini, saya sudah ada kadila kamaru, sama Corvette Kemarin sebenarnya ada lagi tuh, itu ada satu lagi, yaitu selfie ya, jadi ada empat. Sebenarnya kemarin lengkap ya, teman saya terlambat gitu ya. Teman untunglah disisain beberapa meskipun, ini rusak ya tapi ya, apa, apa dan yang terakhir buruan saya yang terakhir adalah Shelby GT 500 Super snack wah ini keren juga nih ini moncongnya aduh meskipun kurang detail ya tapi ya aku sih untuk koleksi dan ininya juga keren ya nggak pecah Ini made in Thailand nah, ini eh buatan tahun berapa ya 2000 produksi ya nah, ini ya seperti itulah nah ini Lihat ada 10 Lihat ada. yang tersisa hanya ini Oke mungkin ini yang bisa saya sharekan atau sharingkan uh, ini selfie uh, factory 500 terus ada seperempat mile di sini ya terus terbukati satu lagi fast and furious dan satu lagi ada hot wheel ini. Oke. Okay. Mungkin ini dulu ya uh, hunting saya di part, di bagian kedua. Nanti saya akan lanjutkan di bagian ketiga kalau hari ini hujannya deras saya mau hunting. Meskipun nanti mungkin akan dapat sisa-sisanya lagi ya karena memang uh, promonya ini cepat sekali habis gitu ya. Kemarin saya baru datang terus saya kembali lagi sudah habis lenyap gitu karena memang excited banget harganya 15000 dari semuanya ini 54.955 54955000 lah dan turun menjadi 19000 itu berarti sesuatu hal yang sangat excited banget sangat ditunggu-tunggu sekali oke okay, itu aja terima kasih yang sudah menyaksikan video saya jangan lupa untuk like dan share channel youtube saya dan yang pasti, jangan lupa untuk subscribe, teman-teman. Saling tolong-menolong. Oke, okay, sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Thank you.